Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Ada sebuah kabar terbaru dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan-nya Dengan Lesti di Lover Stasik persahabat Ya wow luar biasa banget ya Ini adalah bentuk fans sejati mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid di postingan Ayah Kejora ini pun ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Alhamdulillah bisa silaturahmi bareng Lesti Lovers Tasik Malaya Luar biasa, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu banyak doa, selalu banyak dukungan dan support dari orang-orang baik Dan orang-orang yang tulus mencintai Lesti Kejora maupun kakak Rizky Bilar Di postingan Ayah Kejora ini pun banyak tanggapan komentar yang diberikan Ya, nih dari akun instagram leslar.official mengatakan di kolom komentar aduh mau ketemu dong ayah katanya tuh masya banget ya berbahagia sekali tentunya para fans bisa bertemu dengan kedua orang tua dari Lesti Kejora mudah-mudahan semangat kita tak pernah goyah, tetap kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk Lesti maupun kakak Rizky Bilar dan kabar berikutnya juga para sahabat Ada ungan spesial banget untuk kita semua Dari Les Laranskorsik Yang mengunggah sebuah postingan momen spesial Ketika kemarin Lesi Kejora syuting video klip Yang tentunya membuat kita Semakin bangga dan semakin bahagia Alhamdulillah single terbaru Di awal tahun mudah-mudahan Tentunya menjadi lagu Yang spektakuler, luar biasa Trending dan booming, amin Tentu diiringi juga Oleh musik yang Tentu dimainkan oleh Andrianto official ini sangat luar biasa Mudah-mudahan tentunya idola kita banyak dukungan dari orang-orang hebat Dan di postingan ini juga bersahabat ya ada sebuah komentar yang diberikan yakni dari akun iunia.ssi lagi musim hari dan katanya tuh ya salah puktilnya di Dallas dan Kak Andrianto yang tentunya menggunakan kipas angin <laughs> hari ding katanya kepanasan persahabat ya tentu mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar mudah-mudahan semuanya sukses amin dan kita lihat juga unggahan berikutnya ada special vitamin bahagia untuk kita semua wow masya Allah banget ya tentunya luar biasa adalah kesayangan kita selalu membuat kita bangga di postingan video ini akhirnya tentunya kita mendapatkan kebanggaan kebahagiaan yang kita rasakan dari lesti Kejora pasca melahirkan tentunya dari lesti bisa kembali beraktivitas dan tentu semua salvok dengan perut bunda lesti ini persahabat ya yang, yang ramping persahabatnya pasca melahirkan tentunya perutnya tentunya sudah seperti semula kembali masyaallah hingga banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan dari akun sridazul 95 mengatakan di kolom komentar iya salut habis lahiran tapi badannya malah tambah bagus katanya tuh wow ada juga komentar lain diberikan dari akun markas 108 Ah tuh badan bagus bener deh malu sama badanku yang sudah murad marit Katanya tuh Ini cute banget ya Tentunya di sini Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Leslar Anuskarsik Masya Allah bundanya Abang L Gak lahiran tapi bodinya tetep aja bagus tuh Luar biasa banget ya ini ada di uh, channel youtube nya 3d entertainment persahabat mudah mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar amin ke kabar berikutnya juga ini ada momen spesial ketika tentunya momen kemarin juga di acara syuting musik video klip dari single terbarunya Lesti Kejora. ini sih suatu kebahagiaan dan kebanggaan banget untuk kita semua kita menunggu hasilnya mudah mudahan